halo guys welcome kami ke game channel indonesia di sini akan memberikan uh, hiburan seputaran olympus dan disini sini bawa modal di 465 dan menggunakan betting di 4800 rupiah Oke okay guys, kita mulai aja langsung polanya di 50 aja. Kita lakukan putaran spin secara uh, manual di 50. Kita cari-cari dulu pre spin -nya ya guys ya. Mudah-mudahan di sini gak nyedot dot dan bisa dapat pre spin ya. kita lihat di sini pola ini apakah bisa mendapatkan spin atau enggak kalau misalnya kita masih belum bisa dapat perisping apa-apa kita buy aja ya kalau modalnya cukup lah ya kita buy ini guys untuk tempat mainnya di sini gua main di gede 77 ya itu paling gacor paling terpercaya tentunya dan untuk link gacornya bisa kalian cek di link di pin komen ya bisa kalian langsung daftar di sana agar kalian nggak eh, kerepotan buat nyari-nyari link yang lagi gacornya guys ya Oke kita lanjut 30 ya, putaran 30 Masa hmm. iya sih, gak dapat free spin Ihh Oke, langsung aja kita dapat pecahan di luar lah ya. 2x5 boy sensasional ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri oke okay guys seperti itu jadi tidak perlu mendapatkan pre-spin yang penting kita dapat pecahan lebar juga udah oke okay sih ya oke okay, lanjut kita bye. Oke, kita coba baik di sini gimana kalau misalnya di uh, dalam prespin ini ya? putaran seperti apa kita lihat dulu kita simak mudah-mudahan nggak rong ya Oke okay, kayak dua puluh anak anak buah. Apa lagi kuningnya? Oke okay, ungu ungu ungu. Ih kurang satu loh. Oke okay, enam putaran terakhir. merah bisa oke okay. cincinnya jadi 20 oke okay, sedap sedap sedap sedap sedap oke okay, guys kayaknya seperti itu saja karena disini kita udah profit besar ya thank you banyak buat kalian yang udah nonton see you in the next video ya guys ya